Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo para sahabat Lesti Lovers, Be Lovers, serta Leslar Lovers dimanapun kalian berada. Selamat datang dan bergabung kembali di channel YouTube Diva TV yang akan terus mengabarkan informasi terbaru, kabar baik, kabar bahagia dari idola kita, Lesti dan Rizky Bilar.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 Baiklah bersahabat, selalu dimanapun kalian berhenti untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini Ada kabar terbaru yang didapatkan yang Mengenai tentunya artikel dan pastinya tribun jatim yang membuat artikel Yang menggiring opini hingga membuat Rizky Bilar Bersahabatnya geram dan emosi Tentunya kita mendapatkan info dari It's b ya Untuk rating tribun jatim dari 1,5 ternyata langsung turun menjadi 1,3 persahabat ya tidak pakai lama warga Konoha kompak semuanya persahabat ya untuk menurunkan rating tribun jatim kita simak di kalimat caption yang dituliskan oleh khb30 ini Leslar 1,5 turun 1,3 cuma beberapa puluh menit Les atau lar dijatuhkan, lu akan jatuh sejatuh jatuhnya BTW jangan lupa vote di video.com, vote dan mampir ke si tribun, katanya itu persahabat ya Wow, ini terbukti kekompakan dari Les Lovers masih solid persahabat ya Untuk membela, mensupport idola kesayangan kita hanya beberapa puluh menit saja, tidak pakai waktu lama bersahabat ya untuk menurunkan rating Tribun Jatim. Hingga di kolom komentar pun tentunya banyak sekali tanggapan hingga respon yang diberikan. Dari akun Sevarskonia 85 mengatakan, aku baru dari Google, kasih bintang satu, habis tuh ku kata-katain enak aja suka fitnah-fitnah. Wow, ini juga bersahabat ya bentuk pembelaan dari fans untuk Rizky Billar. Kemudian juga persahabatnya disimak kabar Kak Nurul ya yang baru saja mengunggah sebuah postingan foto bareng Abang El. Alhamdulillah, masya Allah melihat bayi yang sangat kuat, bayi hebat. Alhamdulillahnya BBL sudah sehat kembali. Ini info langsung dari Kak Nurul ya, yang mana keluarga besar Rizky Billar malam hari ini. Nengokin BBL di rumah Lesla Masya Allah bahagia sekali Malam hari ini mendapatkan asupan vitamin Yang sangat membahagiakan Alhamdulillah BBL sudah sehat kembali Ini berkat doa yang tentunya diberikan Dari kalian semua orang-orang baik Yang selalu tulus, mensupport Dan selalu mendukung idola kita Kita lihat juga bersama di kalimat caption Yang dituliskan langsung oleh Kak Nurul Alhamdulillah Abang Al-Fatih sudah sehat kembali. Lauch ya Allah tabarakallah ya, jagoan panda akhirnya tentunya bisa beraktivitas kembali. Kita bahagia dan bangga banget yang melihat Abang El bisa tentunya memberikan kebahagiaan kembali untuk warga konoha dengan aksi-aksi jail dan pastinya aksi-aksi yang sangat menggemaskan ya. Baby El emang tentunya kehadirannya selalu dinantikan. Selalu ditunggu oleh kita semuanya Masya Allah Kemudian juga persahabat ya Kita lihat juga potret selanjutnya Ada potret BBL Bareng Omar Dewi. Ini juga Masya Allah banget Abang El sudah aktif kembali ya Luar biasa Tentunya kita juga salvok dengan betisnya Abang El, Masya Allah oh, persahabat ya. Ini memang baik hebat, baik kuat kita doakan saling terbaik untuk idola kesayangan kita Dan berikutnya juga persahabat ya Ada kabar bahagia juga di malam hari ini Alhamdulillah Lesnar Entertainment Ini sudah satu tahun persahabat ya Happy birthday untuk Lesnar Entertainment Ini ada sebuah unggahan dari L2W.id Jadi simak juga di kalimat caption yang dituliskan di unggahan ini Tak terasa sudah satu tahun kamu ada, perjalanan masih panjang, hanya satu hal yang harus kamu tahu, kami akan setia menonton tayanganmu. Semoga selalu membuat konten yang keren, dan selalu berkarya untuk Leslan Happy Birthday, Leslan Entertainment. Insyaallah, Allah, mudah selalu bersinar ya, dan sukses terus untuk Leslan Entertainment. Kita selalu dukung dan support apapun itu yang dilakukan oleh idola kesayangan dan mudah-mudahan selalu berkarya untuk tim Lesnar Entertainment. Dan kabar selanjutnya persilabad kita lihat di unggahan Hippo 500 yang memposting foto Baby L yang lagi duduk di pangkuan papat Ini Persilabad ada sebuah kalimat ucapan juga dari Rizky Bilar tentang operasi yang dijalani oleh Abang Fatih. Alhamdulillah operasi Fatih berjalan lancar Terima kasih orang-orang baik yang sudah mendoakan Bagi yang pengen tahu Fatih sakit apa Fatih itu sakit hernia inguinalis ya Penyebabnya apa? Faktornya apa? Bisa tanya Mbak Google Itulah kalimat caption yang dituliskan oleh Papa Pilar Di saat BBL mau menjalankan operasi Mudah-mudahan ya BBL tentunya selalu menjadi kebanggaan banyak orang kita juga masih menunggu cidukan dan kabar terbaru berikutnya, jangan kemana-mana. Terus ikuti channel DIPO TV yang akan selalu mengabarkan informasi terbaru, kabar baik, kabar bahagia seputar Leslar tentunya. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, Bang Min ucapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.